Vincenzo episode 20 dimulai dengan tragedi penembakan kepada Cayang yang dilakukan oleh Jang Hansok. Vincenzo yang terkejut dan tak menyangka hal itu terjadi, menatap tajam Jang Hansok. Jang Hansok kemudian mencoba melepaskan pistol dari saudaranya, namun pistol itu malah mengarah ke dadanya. Jang Hansok yang sudah kerasukan memanggilnya sampah dan menembak saudaranya tepat di dadanya. Setelah itu, Jang Hansok mencoba menembak Vincenzo tapi dia kehabisan peluru. Mendapat kesempatan Vincenzo kemudian mengejar Jang Hansok, namun sayang dia bisa lolos. Cayang terlihat baik-baik saja, tetapi Jang Hansok kritis karena tembakan itu. Vincenzo mengatakan jika Jang Hansok pantas menjadi adiknya dan memeluknya. Jang Hansok kemudian memberikan teleponnya pada Vincenzo dan berterima kasih padanya. Jang Hansok akhirnya meninggal setelah itu. Selanjutnya, Cayang terbangun di rumah sakit dengan Vincenzo di sampingnya. Vincenzo terlihat sangat lega melihat Cayang tersadar. Vincenzo membayar kamar pribadi agar Cayang bisa memulihkan diri dan beristirahat. Cayang mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya, dan Vincenzo harus pergi menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan. Vincenzo mengatakan jika dia akan menyelesaikan semuanya dalam 24 jam dan pergi setelahnya. Namun Vincenzo berjanji untuk kembali, suatu saat nanti, berikutnya saat Tuan Han akan menandatangani dakwaan atas penggelapan dana dan penyuapan, Vincenzo tiba-tiba meneleponnya menawarkan keselamatan jika dia mengeluarkan Choi Miung Hee dari penjara dalam waktu tiga jam. Vincenzo memberitahu dia untuk bergegas jika dia ingin hidup. Choi Miung Hee yang mengetahui bahwa dia dibebaskan, merasa kebingungan dan terkejut. Semua tuduhan telah dihapuskan terhadapnya karena selama ini Choi Miung Hee bekerja di bawah ancaman Jang Han Sok. Selanjutnya ia menerima panggilan telepon, dan itu adalah rekaman Vincenzo yang meminta Tuan Han untuk membebaskannya. Choi Miung Hee tahu bahwa Tuan Han mempertaruhkan nyawanya untuk hidupnya. Saat Choi Miung Hee pergi, Tuan Cho mengikutinya dan memberitahu Vincenzo. Choi mi menelepon Jang Hansok dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak boleh bertemu karena itu mungkin jebakan. Jang Hansok menyuruh Choi Mi-eunghi pergi ke kantornya dan mengiriminya uang untuk pergi ke Meksiko. Dia juga mengatakan padanya untuk melarikan diri dan bersembunyi juga. Sementara Tuan Han berbicara kepada pers, Jang Hansok meneleponnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus lebih hormat. Tiba-tiba, dua pria menikamnya. Dan dia tergeletak di tangga dengan darah di mana-mana. Itu semua adalah rencana dari Jang Hansok untuk membunuh Tuan Han. Choi Miung hee yakin dia aman, tapi Vincenzo menunggunya saat dia memasuki kamar hotel. Dia panik dan mencoba untuk pergi, tapi Paco memblokir pintu. Vincenzo mengetahui jika Choi Miung hee mencoba mengirim uang kepada Jang Hansok. Dia mengatakan bahwa uang tersebut telah disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Ternyata Miri meretas akun bank tersebut dan menggantinya untuk disumbangkan. Setelah itu, Choi Myung Hee ditempatkan di gudang, dan jari-jari kakinya telah dimutilasi. Dia sangat kesakitan dan tidak bisa berdiri sedikitpun. Dia memberitahu Vincenzo untuk membunuhnya, tetapi Vincenzo tidak ingin dia mati dengan nyaman tanpa rasa sakit. Choi Myung Hee memberitahu Vincenzo bahwa tidak peduli seberapa cerdik dia membunuhnya, Vincenzo tetap akan menjadi bajingan sepertinya. Tiba-tiba, bensin keluar dari atas Choi Miung Hee, yang membuat badannya penuh bensin. Vincenzo memutar sebuah lagu sementara Choi Miung Hee menyuruhnya untuk menembaknya. Vincenzo mengatakan Choi Miung Hee adalah monster dan pergi sambil melempar pematik api. Choi Miung Hee -hi dibakar hidup-hidup dan mati menjadi butiran-butiran debu. Di sisi lain penduduk Plaza Gemga menemukan Jang Hansok Sok dan melawan anak buahnya. Namun... Tuan Li ditikam secara brutal oleh Jang Hansok yang membuat suasana kacau balau. Vincenzo, yang tiba di lokasi, langsung menembak Jang Hansok di kakinya. Jang Hansok pun lumpuh dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah itu, Vincenzo memegang tangan Tuan Li saat dia terlihat mati. Namun, Park Sokdo menggunakan pengetahuan medisnya untuk mengobatinya. Vincenzo meninggalkan tempat kejadian dan membawa Jang Hansok yang tidak sadarkan diri saat polisi tiba. Sementara penduduk Plaza Gemga lainnya mengalihkan perhatian polisi untuknya, selanjutnya di dalam sebuah gudang Jang Hansok telah diikat dan tersadar. Vincenzo menceritakan sebuah kisah tentang saudaranya yang memasang pelacak di semua jam milik Jang Hansok. Jang Hansok melakukan itu karena dia takut dengan apa yang akan dilakukan Jang Hansok selanjutnya. Itulah sebabnya dia menyerahkan teleponnya kepada Vincenzo sehingga dia bisa melacaknya. Selanjutnya Jang Hansok memperhatikan sebuah bor tajam di depannya. Vincenzo menjelaskan dan menyebutnya sebagai tombak penebusan dosa. Vincenzo ingin memastikan Jang Hansok menderita kematian yang lambat dan menyakitkan dan mengatakan kepadanya bahwa tombak itu akan menusuknya 5 mm setiap 5 menit dan akhirnya dia akan merasa pusing karena kehilangan semua darah dan merasakan sakit yang luar biasa. Dia menjelaskan bahwa pada hari berikutnya di sore hari itu akan menembus paru-parunya, dan dia akan mati seketika. Jang Hansok yang mendengar itu langsung panik, menyatakan bahwa mereka bisa membuat sebuah kesepakatan dan akan memberikan apapun yang Vincenzo mau, tapi Vincenzo tidak peduli, dan dia menancapkan bor itu ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Vincenzo mengatur sistem otomatis dan berjalan pergi saat Jang Hansok memohon padanya untuk menembaknya saja. Setelah semuanya selesai, Vincenzo bertemu dengan Pak Cho dan paan yang memberinya identitas baru untuk bisa pergi jauh. Namun, Vincenzo hanya memiliki waktu 30 menit untuk pergi jika tidak ingin tertangkap polisi. Saat dia akan pergi, Cha tiba dengan pakaian rumah sakitnya dan memeluk Vincenzo sambil mengucapkan selamat tinggal. Vincenzo lalu berlari ke arah mobilnya dan pergi dengan cepat karena hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa. Sementara itu, Jang Hansok menderita kematian yang lambat, dan seekor gagak hitam mendarat di atasnya dan mulai memakan tubuhnya. Gagak itu simbol kematian yang mengungkapkan jika Jang Hansok telah mati. Sebulan berlalu, dan media melaporkan bahwa mereka masih mencari Vincenzo atas kejahatannya. Lalu meskipun sudah berlalu satu tahun, Cha yang dan keluarga Kasano Gemga masih memperjuangkan keadilan dan memprotes politisi yang berniat untuk mengadakan pembangunan ulang. Semuanya terlihat berjalan lancar, dan Cayang juga telah memenangkan persidangan. Setelah masa pemulihan untuk semua karakter dan memberikan gambaran singkat tentang kehidupan mereka, semuanya Cayang melihat sebuah papan dengan banyak kartu pos dari Vincenzo. Cayang sangat merindukan Vincenzo terlebih setelah melihat sebuah acara yang akan datang tentang perayaan hubungan diplomatik Korea dan Italia. Ketika Cayang menghadiri acara tersebut, Vincenzo berjalan di sampingnya dan bumi diam saat dia melihat pria yang dia rindukan dan tersenyum. Vincenzo menjelaskan bahwa dia menyelinap dengan delegasi Italia, tetapi dia harus pergi keesokan harinya. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan mengundangnya ke pulaunya. Cayang tahu dia ada di sekitar pulau di Kartu Pos. Vincenzo membeli pulau tersebut di dekat Malta. Vincenzo berterima kasih kepada Cayang karena menyembunyikan emas di rumahnya. Hilas balik menunjukkan jika beberapa penduduk Gemga Plaza bekerja sama untuk memindahkan emas tersebut. Dia mengungkapkan bahwa pulau itu untuk banyak hal, termasuk tempat persembunyian untuk orang yang Anda cintai dan tempat penyembuhan. Mereka berdua mengungkapkan betapa mereka merindukan satu sama lain, dan kemudian Vincenzo melakukan ciuman untuk membuktikannya. Vincenzo harus pergi sekali lagi, meninggalkan momen kesedihan lainnya. Kilas balik menunjukkan Vincenzo berbicara kepada seorang biarawan sebelum dia pergi, Vincenzo berbicara tentang banyak dosa yang telah dia perbuat dalam hidupnya. Biarawan itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menjadi seorang Buddha, tetapi dia bisa berjuang untuk orang-orang.